Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Irma Novas Riyatib apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua baik-baik aja baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membuat bakso ya teman-teman Bakso yang saya buat, bakso dari ikan ya Dari ikan tongkol ya teman-teman Ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman Sebelum saya ke langkah-langkahnya So yang baru pertama kali mampir Jangan lupa subscribe, like, komen Dan jangan lupa loncengnya ya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya oke cekidot nah pada video kali ini saya akan membuat bakso dari ikan ya teman-teman jadi ini ikan tongkol ya nah ikan ini akan kita pisahkan apa yang kita pisahkan yang kita pisahkan itu daging dari tulangnya ya teman-teman nah ini daging yang udah kita pisahkan dari tulangnya ya teman-teman sekarang kita timbang timbang dulu pakai timbangannya ya teman-teman. Ini sudah saya sediakan timbangannya ya. Nah, 1 kilo 4 on ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahan ya. Bahan-bahan untuk dihaluskan untuk bumbu baksonya ya teman-teman. Yang pertama itu ada bawang putih. Ini bawang putih. Ini ada bawang merah ya Lalu ini bawang merah satu lagi untuk kita goreng ya Supaya wangi Kemudian ada merica ini ya teman-teman Merica Nah ini merica ya Kemudian ada daun seledri Ini daun seledrinya Nah ini daun seledrinya ya teman-teman Nah, kemudian ada sop, ada daun sop ya, teman-teman. Kemudian juga ada telur dan ada raiko ya. Ini ada reiko, saya pakai rasa kaldu sapi ya, teman-teman. Dan ini ada garam ya, teman-teman garam kita taruh secukupnya aja ya teman-teman bagaimana rasa kalau sudah pas ya sudah bisa jangan ditambahin lagi ya teman-teman nah kemudian setelah kita bersihkan kita cuci lalu kita haluskan ya Menjadi satu nantinya ya Kemudian Setelah kita cuci daun seledrinya ini Kita pisahkan dari batang-batangnya ya Seperti ini ya teman-teman Nah yang batang-batangnya ini Kita satukan di sini ya Yang batang ini kita taruh ke sini Ke tempat satunya lagi Agar nanti kita haluskan saja Biar tidak kasar ya teman-teman nah ini sudah kita pisahkan ya dari batang dan daunnya daun seledri ya sudah kita pisahkan kemudian kita nah seperti ini kita potong aja ya teman-teman jangan lupa siapkan tempat sampah ini ada satu lagi daun bawangnya kita potong juga ya dan Jangan lupa kita buang di tempat sampah ya. Nah. Setelah selesai, kita siapkan bahan-bahannya untuk dihaluskan, ya. Maka pertama sekali kita rajang-rajang dulu si daun bawangnya ini ya, teman-teman. Usahakan daun daunnya ini kita rajang-rajang sampai halus. Ya, teman-teman. Oke, pertama sekali langkah pertama kita satukan. Nih seperti ini, batang sama batang ya lalu kita potong halus saja ya teman-teman supaya tidak kasar nanti bumbunya ya oke okay. nah ini daun sopnya ya ataupun daun seledrinya ya akan kita rajang-rajang rajang, ataupun kita iris-iris sampai halus ya oke okay. Nah, kemudian. Kemudian ya. Ini ada yang. Ujung-ujungnya kita potong-potong seperti ini lagi ya. Kita iris-iris seperti ini lagi. Supaya dia lebih menghalus ya teman-teman. Nah, ini kita. Taruh kemari ya teman-teman. Ini menurut saya sudah halus ya. By the way ini telenan semasa saya kuliah ya. Udah lama banget tahannya ya teman-teman. Kita susun seperti tadi lagi ya. Kita ulangi. Sampai habis ya teman-teman. Ini udah selesai ya teman-teman. Untuk daun bawangnya ya. Nah, sudah halus ini ya teman-teman ya. Ini kita taruh dalam baskom yang lebih besar. Agar nanti kita aduk adonan lebih mudah ya teman-teman. Ini, nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, ini daun bawangnya ya teman-teman. Sudah saya lipat-lipat ya. Ini daun bawangnya ya. Sudah saya lipat-lipat agar ketika kita rajang lebih mudah ya teman-teman ini kita rajang-rajang ataupun kita iris ya yang halus juga seperti daun seledri ya teman-teman Nah, sudah halus seperti ini. Lalu kita campurkan bersamaan dengan daun seledrinya ya, teman-teman. Ini daun seledrinya ya. Nah, kita campurkan ya. Nah, ini perbawang-bawangan kita kupas terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini perbawang-bawangan kita kupas terlebih dahulu dan kita belah-belah aja ya, teman-teman. Nah, ini bakalan kita kupas... Ya, selanjutnya setelah kita kupas kita belah-belah aja ya karena nanti bakal kita haluskan pakai blender ya teman-teman jangan lupa ketika kita kupas kita buang sampah pada tempatnya ya teman-teman ini saya siapkan ya kita sampahnya ya oke kita kupas aja setelah bawang kita kupas-kupas ya maka kita akan menghaluskan per bumbu-bumbunya ya teman-teman. Kemudian bawang merah ya. Ini bawang merah. Bawang besar, bawang jumbo. Kita belah aja ya. Dan ini kita potong dan kita buang ya. Oke. Okay. Ini langsung saja kita belah ya teman-teman. Kenapa bawang yang saya bikin bakso ini? Seperti ini. Dikarenakan. Saya bawang itu biasanya beli banyak langsung ya. Lalu saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi dia tahan lama meskipun dia tumbuh ya. Tidak apa-apa tumbuh kan bisa kita buang daripada kalau suhunya tidak mendukung bawangnya itu jadi busuk ya. Ini kita belah saja ya teman-teman. Sudah kita bersihin dah. Kita belah kita satuin aja. Kita satukan saja dengan bawang putihnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah ini ya teman-teman, ini bawang yang untuk kita, yang untuk kita raja rajang Ini dia dipakai untuk kita menumis ya teman-teman. Nah ini kita habiskan ya bawang untuk kita tumis ya. Kita goreng bawangnya supaya harum. Nah ini sudah selesai ya, ini sudah selesai bawang yang untuk kita menumis dan sudah siap kita rajangnya ya ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kemudian kita potong-potong ini ya supaya tidak panjang lagi, tidak panjang-panjang seperti ini. Ini adalah daun sop ya, daun sop ya. ataupun ini seledri. Nah, di saat kita mau memblender ataupun menghaluskan si ikannya ini ya. Terutama ikannya kita masukkan ke dalam blender ya. Sebelumnya saya taruh airnya terlebih dahulu ya teman-teman Secukupnya aja asal bisa mau jalan ya Nah ini Nah seperti ini sudah halus ya ya. Ini sudah halus ini langsung saja kita campurkan seledri sama daun bawangnya ya. Nah ini kita keluarkan ya dari blendernya. nah ini persiapan ya persiapan untuk kita goreng bawang merahnya ya ini sudah kita panasin minyaknya nah ya ini jangan lupa kita balik balik ya teman teman agar masaknya ini merata ya bawang gorengnya ini nah ini sambil kita balik balik ya teman teman agar bawangnya ini masaknya merata ya tidak hangus ya Ini ya sudah siap kita untuk kita angkat ya. Nah ini sudah siap untuk kita angkat ya. Nah ini ya sudah cantik ada agak kecoklatan begitu ya. Nah ini sudah yang terakhir ya teman-teman untuk kita haluskan si daging ikan ya. Ini belum halus ya teman-teman. Ini kita harus gantikan blender ya. Nah kita tuang ke blender yang lebih besar ya. Agar muatnya lebih banyak. Nah ini tinggal kita tambahkan air ya. Sedikit saja ya. ini sudah halus ya teman-teman kita tuang saja kemudian ini saya sudah isikan ya dengan bawang goreng yang sudah kita goreng ya Nah sudah saya isikan kemudian lagi ini bumbu yang sudah kita persiapkan dan setelah kita kupas itu barusan ya ini ada bawang-bawangan ada bawang putih, bawang merah, kan? Ada juga daun bawang, kan? Ada daun seledri. Kemudian ada merica. Merica kita taruh terlebih dahulu, ya. Nah, langsung saja kita taruh seperti ini. Kemudian ini kita taruh bumbu-bumbu yang sudah kita persiapkan. Ini kita habiskan saja bumbunya, karena nggak terlalu banyak, ya. Kemudian telur kita pecahkan, kita taruh ke dalam blender ya teman-teman untuk kita haluskan. Nah ini, ini satu butir telur ya teman-teman. Lalu kita tutup dan kita blender ya teman-teman. Nah. nah ini ya Sudah halus Maka kita tumpahi ya sini Nah langkah selanjutnya Nah ini kita aduk ya Supaya tercampur dengan merata ya Oke kita aduk dulu ya teman-teman Setelah merata Bumbunya Dengan si daging ikannya selanjutnya kita taruh tepung ya tepung terigu kita taruh dengan tepung tapioka dengan perbandingan dua banding satu ya tepung terigunya dua tepung tapiokanya satu ya kemudian kita campurkan garam ya teman-teman Nah ini kita taruh Reiko ya teman-teman. Rasa sapi ya. Kalau saya taruh Reikonya itu dua bungkus ya teman-teman. Dan ini satu bungkusnya lagi ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan merata ya teman-teman. Nah ini sudah tercampur merata ya teman-teman. Nah ini kita taruh tepung tapiokanya nya dulu ya teman-teman. Nah ini sekarang kita aduk ya setelah kita taruh kedua tepung ya teman-teman Ini kita aduk sampai merata Perlahan-lahan saja ya teman-teman Supaya hasilnya juga maksimal Oh ya teman-teman Tadi saya taruh tepungnya tanpa takaran teman-teman Saya taruh secukup adonan ya teman-teman Tergantung adonannya Nah, setelah saya mengaduk adonannya dan adonannya sudah tercampur dengan merata, kemudian saya siapkan ada kertas plastik tiga ya untuk untuk dipakai di saat pencetakan bakso ya teman-teman dan ini nanti pengikatnya ya pengikatnya pakai karet aja ya teman-teman. Nah sebelum kita taruh adonan baksonya ke dalam plastik ini, ini saya sebelumnya sudah memberikan minyak ya teman-teman minyak makan ya sedikit saja agar tidak lengket di saat kita Uh, pencetakan Di saat kita pencetakan nantinya ya teman-teman Ini Kita masukkan ya teman-teman baik teman-teman, ini adonannya terlalu cantik ya teman-teman, tidak pucat dan juga tidak gelap ya teman-teman. Nah yang di satu plastik sudah ya teman-teman, pokoknya dari adonan ini kita bagi ke tiga plastik ya teman-teman. Rasanya udah pas ya. Kemudian kita coba isi di plastik satunya ya teman-teman. Kemudian ini kita ulangi lagi ya kita ikat. Nah ini sudah selesai ya teman-teman Saya bungkus ke dalam plastiknya nih teman-teman ya Tinggal kita rebus sampai masak ya teman-teman di air mendidih Oke okay. Nah ini sudah saya siapkan air ya untuk kita rebus ya. Pertama sebelumnya ini air untuk kita taruh di saat pengrebusan nanti ya kompornya ini belum hidup ya teman-teman dan ini tempat tiriskan. Nah, ini kita sudah siap, ya. Kita sudah siap untuk merebusnya, ya. Ini sebelum kita merebus, jangan lupa kantong plastik ini yang berisi si adonan bakso. Ya, kita potong pakai gunting, ya. Ujungnya saja, ya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar, dia nanti tidak bagus, ya, baksonya. Nah ini kita tekan sedikit pada plastiknya ya. Lalu kita potong-potong dengan setia ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu lebih mudah. Ini dengan cara-cara saya ya teman-teman. ya -teman. Saya buat bakso yang kecil-kecil aja supaya mudah untuk dimakan. Sekali suap ya teman-teman. Nah ini baksonya Nah ini baksonya Yang sudah kita rebus barusan Sudah pada mengapung semua ya teman-teman Selanjutnya kita angkat Ya teman-teman Dan jangan lupa kita tiriskan ya teman-teman Nah ini baksonya ya teman-teman Baksonya yang sudah diangkat dari air rebusannya ya teman-teman Nampak ini lagi Nampak ini ya teman-teman ada keluar asap-asap panasnya ya teman-teman. Ini. Yang ini. Kita tiriskan ya. Terlebih dahulu ya teman-teman. Nah yang ini. Sudah jadi juga ya teman-teman. Cantik banget ini. Hasilnya ya teman-teman. Tidak meragukan lagi. Rasanya juga enak banget. Nah ini bakso. Yang sudah. Ditiriskan ya. Yang sudah ditiriskan. Dan airnya juga. Tidak ada lagi. Ya nampak. Baksonya ini sudah sudah enggak lembek lagi ya. Dan tidak panas lagi ya, teman-teman. Bahkan saking enaknya bakso ini udah tinggal segini nih, teman-teman. Tadi penuh, teman-teman, penuh segini, teman-teman. Sekarang nah udah pada hilang ya, teman-teman. Tentunya hilang di perut di perut kami ya, teman-teman, di perut saya ya, teman-teman. Oke, selesai sudah.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 I and T.